hal jadi kita sama-sama itu lah pak yalah, untuk yalah. memperlakukan mereka dengan lebih layak ya prima lah pelayan geruda insyaallah sebagai warga negara sendiri toh itu. Mm. kakaknya Artik pahlawan negara, ya pantas ya enggak panggil ya, sama lah dengan yang lain <tuk> yang sampai terjadi diskriminasi. Ya kita khawatirkan setiap ada diskriminasi pasti ada penyalahgunaan diikuti langkah-langkah <tuk> itu. banyak yang jadi korban. <tuk> <bata>. nanti gua guru. Nah iya. Sudah lah, kamu saya bantu. Judulnya bantu, nyatanya Tapi, di belakang itu itu, ya. itu itu itu itu kalau kalau Pak tidak mau. <tuk> siapa siapa orangnya ya akan langsung